fasi Kamis tanggal 24 Februari Tahun 2022 sementara itu Rusia mengeklaim telah melumpuhkan lebih dari 70 fasilitas infrastruktur darat milik Ukraina pada hari pertama serangan dewan keamanan PBB kemungkinan akan memberikan suara pada Jumat tanggal 25 Februari Tahun 2022 mengenai rancangan resolusi yang mengutuk Rusia karena menyerang Ukraina